di kabar pertama persahabat, kita awali dengan tentunya Cidukan Suasana berbuka puasa di rumah idola kesayangan Lesti dan Bilar Masya Allah, kembali Bunda Lesti Kejora menunjukkan bakat memasaknya Kali ini menu buka puasa di rumah Leslar Itu dengan soto pangandaran Wah Masya Allah, begitu endul pisan masakan Bunda Lesti Menu masak buka puasa hari ini kata Bunda Les Soto pangandaran maaf berantakan baru selesai makan wkwk weka aduh Allah Berkah selalu yang untuk Bunda Lesti, mudah-mudahan Tentunya selalu memberikan kebahagiaan, selalu memberikan kejutan untuk warga Konoha Begitu banyak persahabat Tanggapan, respon yang diberikan oleh para fans Diantaranya persahabat dari akun Sentol Putih Bilar Menu hari ini di rumah Leslar Salfok suara abang dan papapnya di belakang Duh, Suaranya selalu bikin salfok semua orang Kemudian juga tanggapan lain dari akun Instagram Mayanaskor2868 mengatakan Masya Allah Bunda El lagi rajin story menu puasa Jarang-jarang kan Bunda El tiap hari storyin in menu buka puasa Tuh, Masya Allah ramba dan penuh berkah mudah-mudahan bersahabat ya kita semuanya selalu bahagia selalu tentunya mendapatkan kebahagiaan dari Leslar family, amin kemudian juga bersama selanjutnya kita simak diunggah Papa Bilar Papa Bilar sebelumnya mengunggah foto baby L, dan di slide kedua ada masingan foto Papa B di waktu kecil namun begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari Tioku Wisnu, persahabatnya ikut menanggapi Masya Allah, anak soleh, mirip banget ini mah Wah, Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan dari Chandra Putra Negara Like father, like son katanya Ada juga dari Bang Joni di disitu mengatakan Kembar banget sama masa kecil kamu bro, Masya Allah Keren banget, persahabat Semua orang bilang mirip kembar Antara Papa Bibi dengan Abang El, masya Allah mudah-mudahan bersahabat selalu sehat, selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Berikutnya para sahabat kita simak juga. Di sini ada tentunya postingan momen ketika Bunda Lesti nge vlog bareng dengan tentunya Gilang Dirgah. Di sini ada momen yang luar biasa para sahabat ya ternyata. Bunda Lesti ini menciptakan lagu Prasahabat ya Pernah menciptakan lagu Namun belum dirilis saja Prasahabat Lagunya aja bikin candu banget Prasahabat Masya Allah Kita lihat kalimat caption yang ditulis oleh Lesti al fatih Asli candu banget loh lagunya Semoga bisa dirilis ya Menteri Entertainment Pak Yonatan Dede Al-Lesti Kejora Masya Allah lagu ciptaannya bagus banget Terngiang-ngiang di kuping Wow ini mah wajib rilis persahabat ini keren banget Masya Allah baru dengar sekali aja Udah enak banget nih di kuping Mudah-mudahan bisa dirilis persahabat ya Kita selalu men dan mendukung Untuk karya-karya seorang Lesti Apalagi ini ciptaannya Bunda Lesti kejara langsung Ini keren banget dan juga persahabat ya, kita mendapatkan cedukan vitamin bahagia dari Lestler Family, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.